Hai sahabat jumpa lagi dengan tutsugi dari kanal balijani tak terasa satu tahun sudah berlalu sejak saya berbagi konten mengenai paroman barong di Pulau Kayangan Jagad Natarsari Apuan hari ini Sabtu tanggal 18 Februari menjadi penting karena bertepatan dengan piodalan atau Puja Wali di Pulau Kayangan Jagad luhur Natarsari Apuan wali yang diselenggarakan setiap tahun sekali ini merupakan kesempatan istimewa bagi para pemendek atau warga yang datang bersembahyang ke pura ini, karena peristiwa yang unik akan terulang lagi, terutama bertepatan dengan punca acara biodalam. Salah satu pemandangan yang menarik untuk disaksikan adalah kedatangan para tapakan Ratu Gede atau Barong dari berbagai daerah di Bali untuk menghadiri acara paruman di Pura ini. Keunikan lain yang juga tak kalah menarik untuk disaksikan adalah ritual suci tengah malam, di mana sebagian dari tapakan Ratu Gede yang hadir melakukan acara napak Pertiwi atau Mesola. Pada saat ritual suci tengah malam berlangsung, tapakan Dewa Tenawa dan seluruh tapakan barong yang hadir diturunkan dari Balai Paruman untuk napak pertiwi. Oleh sebab prosesi acara ini berlangsung sekitar 2 jam, maka para bakta atau pembeda bergantian menyungsung tapakan barong. Prosesi ritual itu sebenarnya tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial budaya, di mana umat Hindu yang berasal dari berbagai daerah menyatu dalam kebersamaan, terlibat dalam antarhubungan membangun kesadaran beragama dan melestarikan budaya. Tapakan Ratu Gede, atau barong-barong tersebut, berasal dari berbagai tempat suci di Bali yang tersebar di lima kabupaten, yakni Badung, Gianyar, Bangli, Jemberana, dan Tabanan. Menurut Purana Puro Luhur Natarsari yang ditulis Ketut Sudarsana dan Wayan Widarsana, di Pura ini dipuja manifestasi Tuhan dalam wujud Dewata Nawasanga yang disimbolkan dengan 9 figur pewayangan. Orang kebanyakan sering menyebutkannya sebagai Dewata Nawasanga yang mana merupakan pengucapan yang tidak tepat karena bisa diartikan sebagai 99 Dewata. Bukankah namo dan sanga sama-sama berarti 9? Adapun 9 figur pewayangan itu dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut Pertama, Anoman, warnanya putih, perlambang, dewa Iswara Dua, Anggada, warnanya dadu, perlambang, Sangyang, Mahi Iswara Tiga, Singa Jenana, warnanya merah, perlambang, dewa Brahma 4. Sugriwa, warnanya jingga, perlambang Dewa Rudra 5. Sangut, atau ratu ngurah ketut, warnanya kuning, perlambang Dewa Mahadewa 6. Anila, warnanya hijau, perlambang Dewa Sangkara 7. Delam atau ratu ngurah made, warnanya kehitam-hitaman, perlambang Dewa Wisnu 8. Sempati, warnanya abu-abu, perlambang Dewa Sambu 9 Rahwana atau Ratu Ngurah Sakti Ngawarat, warnanya manca warna perlambang Dewa Siwa. Sebagai informasi, bagi yang belum tahu, Pura Kayangan Jagad Luhurna tersari Apuan terletak di tengah-tengah Desa Apuan, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini berjarak sekitar 40 km di sebelah utara Kota Denpasar dan bisa dicapai dalam waktu lebih kurang satu jam dengan kendaraan Roda 4 Pura Natar Sari Apuan berdiri di area yang sama dengan Pura Pusat Desa Adat Apuan dan Jelantik Di Pura ini terdapat Padmesana yang berdampingan dengan Padme 3 dan Gedong Simpen Selain itu, ada juga sejumlah pesimpangan, seperti pesimpangan Pura Puja Padangdawo, pesimpangan Pura Batu Bolong, dan lain-lain. Ada sekitar 50 tapakan Ratu Gede atau Barong yang hadir di Pura Kayangan Jagad Luhur Natarsari Apuan, dalam rangka turut menyukseskan penyelenggaraan piodalan atau Puja Wali pada setiap tumpak pelurut. Pura yang diempon oleh desa adat Apuan, Bunutin, Jelantik, Pingi, dan Tua ini dikenal sebagai kayangan tepat memohon pasupati atau kekuatan magis untuk tapakan barong yang disakralkan. Oleh sebab itu, setahun sekali terkala berlangsungnya pujawali atau piodalan di pura ini yang jatuh pada tumpak lurut. Maka puluhan tapakan barong atau ratu gede akan berdatangan dan berhimpun di sini. Demikian sekilas mengenai puja wali atau piodalan di pura kayangan jagat natar Apuan. Semoga konten seterana ini ada manfaatnya. Sebagai penutup, saya mohon perkenan sahabat untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya doakan para sahabat selalu sehat dan sejahtera.